Halo teman-teman, kembali bersama saya hari ini saya mau ngasih tutorial bagaimana cara dapetin cuan secara cuma-cuma ya, secara gratis tanpa biaya sepeser pun. Jadi buat teman-teman yang di rumah, yang lagi bete yang cuma tidur tiduran doang, ini cocok banget karena tiduran kalian bisa dapetin cuan secara gratis ya. Caranya apa? Caranya gampang banget, teman-teman bisa langsung cek ke Google. Kalau udah masuk, teman-teman langsung ketik aja namanya Snacklink. Ketik Snacklink, langsung enter. Nah, kalau di sini langsung bagian yang pertama klik aja. Nah, kalau udah di sini, teman-teman harus isi registrasi dulu. Caranya apa? Caranya scroll ke bawah. Nah, di sini ada tulisan register, klik aja register kalau sini teman-teman langsung isi aja formnya yang pertama itu ada nama teman-teman terus email di sini juga ada password baru dan konfirmasi baru dan juga satu lagi ada pilih bendera ya di sini teman-teman langsung klik aja pilih bendera itu ada bendera kita yang Indonesia nanti klik aja cari nah kalau udah klik habis itu semuanya udah diisi penuh semua teman-teman langsung klik saya bukan robot dan Submit ya, Submit kalau udah teman-teman langsung masuk ke sini teman-teman langsung isi aja yang udah terlalu tadi tinggal masuk ini nanti teman-teman bisa dapetin cuan secara gratis ya uh, ini saya udah dapetin 0,00768 kurang lebih 100 perak ya karena baru coba juga dan juga nanti di sini juga teman-teman bisa pengambilan dan dana Paypal dan juga lain-lain dan juga bisa lewat uh, bank juga mulai dari BCA, BRI, BNI dan lain-lain juga caranya apa? caranya juga nanti di situ terlalu, terlalu, paling bawah disitu ada dana, gopay, ovo dan lain-lain nanti teman-teman tinggal isi fromnya aja ya di situ. dan selanjutnya teman-teman nanti bisa penarikan buat cuanya itu lumayan gede ya mulai dari seratus sepuluh ribu dua puluh lima puluh seratus ribu seratus dan juga nanti teman-teman bisa dapetin sampai lima ratus wow lima ratus rupiah secara gratis kapal lagi coba ya kan Dapetin lima ratus lumayan banget kan nah di sini caranya solusinya tutorialnya teman-teman klik aja yang paling bawah Terus ketik apapun yang sesuai alamat, misalnya kayak aku google.com gitu kan. Habis itu nanti keluar paling atas, tinggal salin aja, misalin. Terus teman-teman bikin layar baru, tinggal salin aja di situ tempel. Habis itu klik alamatnya, tinggal tunggu. Nah, di sini teman-teman langsung aja geser paling ke bawah. Terus nah di sini ada saya bunga robot, klik aja di sini klik apas itu paling bawah lagi warna biru klik here to continue klik aja tunggu nah di sini teman-teman bisa langsung kembali lagi terus get link nah di sini biasa nanti teman-teman uh, harus lewati kayak iklan gitu kan kembali lagi tekan kembali nah di sini udah masuk Google nih kalau udah coba kita cek 02768 jadi 136 naik ya kalau udah kita coba lagi satu kali lagi ya teman-teman bisa langsung masuk ke Google lagi yang baru yang lain kita hapus habis itu kita masuk Google lagi kita salin lagi yang link yang kita bikin tadi tinggal masuk lagi uh, uh, tinggal masuk nah di sini teman-teman lakuin hal yang sama yang kayak tadi kita lakuin saya buka robot kita centang habis itu kita tunggu get link kita klik aja yang warna biru kalau udah kembali lagi nah get link ini kita klik lagi kalau udah tinggal tunggu sampai logo Google masuk lagi ini klik lagi get linknya nah kalau udah ini klik lagi tunggu lagi, nah kalau udah masuk kayak gini kita coba cek lagi apa udah masuk kita refresh nah benar kan udah masuk Apalagi ini teman-teman bisa lakuin setiap harinya ya jadi teman-teman bisa dapetin cuannya semakin banyak juga apalagi uh, di masa pandemi ini teman-teman bisa cari cuan secara gratis di rumah sambil berbahan sambil nonton tv karena apa, karena dari aplikasinya sendiri pun teman-teman enggak -teman bakal nguras kuota banyak jadi teman-teman jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian supaya kita sama-sama bagi informasi biar teman-teman kalian juga dapetin cuan secara gratis ya dan jangan lupa buat teman-teman like comment subscribe karena berhubung ini akun baru juga kita butuh dukungan kalian jadi sekian terima kasih